serta Klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Menemani santai siang kalian saat ini Bangmin akan menyuguhkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti kejoran. Di kabar pertama persahabat kita simak ada kabar gembira yang kita dapatkan dan sekaligus ini kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, single Lesti Kejora sekali seumur hidup official music video sudah tembus di angka 33 juta viewers dalam jangka waktu 2 bulan. Alhamdulillah, persahabat ya. Kembali naik lagi untuk viewersnya sedang mencapai 33 juta viewers Masya Allah patut kita bersyukur Alhamdulillah dukungan luar biasa dari orang-orang baik Yang selalu support karya-karya terbaik Bunda Lesti Kejora Kita simak juga di kalimat beberapa komentar yang diberikan diantaranya dari akun Wulans.1809 mengatakan Karena lagu ini adalah kisah nyata ada juga persahabat tanggapan dari Minggu Layungi mengatakan Ini naik terus loh, sehari bisa sampai 1 jutaan nambah viewersnya Masya Allah, keren banget ya Bunda Lesti Karyamu sangat luar biasa, sangat diminati oleh semua kalangan Masya Allah Kemudian kita simak juga persahabatnya Ada cirukan vitamin yang kita dapatkan momen Ayah Kejora dipijit oleh Ustaz Suki al Kita pastinya terharu ketika melihat video ini, per ya. Ustaz Suki memberikan atau tentunya memperlihatkan handphone dan pastinya di situ ada video, per ya. Terlihat, Ayah Kejora mengangguk dan Ustaz Suki pun langsung mengusap dan memijit Ayah Kejora. Luar biasa perjuangan sang ayah, Masya Allah Mudah-mudahan sang ayah juga selalu dikuatkan dan selalu diberikan kesabaran Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh pengagum Lesti Alfati. Di situ dikatakan luka yang tidak bisa anda bayangkan Tuh persahabat Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Salah satunya dari tiga Pasti ayah Lesti sudah menitipkan bilar untuk dijaga Dan diberi kasih sayang, ini malah di -kan Dan diselingkuhi pula hati mana yang gak terluka Semuanya pastinya terluka Apalagi terkhusus untuk perempuan Kita gak bisa membayangkan banget ya Untuk posisi Bunda Lesti Kejora saat ini Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dikuatkan dan menemukan jalan keluar yang terbaik Selanjutnya kita simak juga persahabat Ya ada tentunya kabar viral juga yang kita dapatkan langsung dari kompas Ada sebuah artikel persahabat yang diunggah oleh akun Lesti Al-Fatih Pengakuan Rizky Bilar Saya tidak bermaksud sakiti Lesti Saya hilap saat itu dan maksa Lesti agar berhubungan Agar tidak jadi cerai Itu pengakuan Rizky Bilar yang heboh banget persahabat ya Dan kita lihat juga Komentar dari Maisha Rohimai mengatakan, Itulah kan Rizky Bilar bukan semua perempuan yang mau samamu, itu murah. Cuma jujur ya, kasihan aja aku lihat kau tuh, aku malu Rizky Bilar sebagai orang Medan. Katanya tuh ya, sesama orang Medan, pastinya persahabatnya punya rasa malu banget. Terlihat Rizky Bilar, persahabatnya, sudah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi... Istri yang soleha seperti Bunda Lesti Kejora yang begitu sabar, yang begitu hebat. Masya Allah, Bunda Lesti mudah-mudahan Bunda Lesti mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan berikutnya juga bersahabat, ya perhatikan di unggahan Bang Bobby Suarez. 16 menit yang lalu mengunggah video anaknya bersahabatnya. namun kita salvo kalimat yang dituliskan atau yang diposting. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Wow, persahabat ya. Sepertinya pihak keluarga Rizky Bilar pun masih tentunya di bersih keras untuk bisa mendamaikan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Berikutnya kita simak juga sebuah kalimat yang diposting oleh akun anti online BBL. Perhatikan dan disimak baik-baik kalimatnya. Buat Mbak atau Mas Leslar Sweet, kenapa kamu nyerang Adlin? Itu dm saya bukan sama Adlin. Hey, kamu bilang itu video Adlin atau yang kerja sama Bilar yang menyebar. Hello, itu yang menyebar akun detik.com. Tanyalah sama mereka dari mana mereka dapat video itu. Jangan malah menyerang orang yang nggak bersalah. Saya dm sama mereka setelah lihat video itu di detik.com. Gak malu apa menyerang-nyerang orang istighfar, Mbak? Kamu bela idola kamu, tapi ingat yang kamu caci maki. Dia tidak bersalah. Tanyalah sama akun Detik.com, dari mana dapat video itu? Yuk, cerdas! Jangan main serang-serang orang aja. Ingat dosa, jangan selalu barbar. -bar. Ini udah dapat teguran loh, kalian yang selalu membuli orang yang gak bersalah. Kita mendapatkan informasi, para sahabat, ya, bahwa Bang Adlin itu sampai di fitnah. Disangka yang menyebar luaskan video rekaman CCTV saat Rizky Billar melempar Bunda Lesi kejorak. Dan tentunya, para sahabat, ya tanggapan pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, Bunda Kila Skor mengatakan, Betul Min, semua diserang sama nih orang Barusan Kadis, Humas, Polda bilang itu video sebagai barang bukti yang diserahkan Lesti ke pihak kepolisian Ada juga persahabat dari akun 123456, Anusker0708 mengatakan Lah kenapa marah fans si Bilar, video itu kenyataan adanya Asi virus aja nyebar video Lesti Aduh, memang ya, pemuja ketampanan dan rupawan yang rupa hobi kekerasan Fans sama kayak idolanya Barbar. hobi lempar-lempar Wow, banyak sekali tentunya tanggapan komentar yang diberikan Yuk, sekali lagi jangan sampai kita membuli, memfitnah Apalagi yang tentunya kita belum tahu kebenarannya Kita doakan saja, mudah-mudahan permasalahan Lesti Bilar cepat terselesaikan dengan baik Kita masih menunggu kabar terbaru dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Lesti Fati Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Bunda Lesti Kejora